Tuh sah betul sini dia Rental nyatanya tanya hanya hukum rimba serba bisa bisa jual beli hukum ini bangsa serba mungkin mungkin esok revolusi Tahanan politik zaman kini tahanan tipikor bul kini tiada beda. Pasal dua, pasal tilu, salah bener teman Antam sana, hantam sini, mengantam lawan politik Tahan dan politik, zaman kini tahan nanti pikor. Dulu kini tiada beda, pasal dua pasal tilu salah benar tema masalah hantam sana hantam sini Menghantam lawan politik Ampun Ampun Halo, halo, halo, buat bapak, bu, namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, Desa, kampung-kampung kejelah -kampung ku, ku bersenda berlarian di pantai dengan anak-anak nelayan, ku bicara dengan petani yang ceria. Tak Masih remang, remang malam. Sejarah ketika Bung Karno disekam di Wisma sunyi sendiri penuh derita sengsara. Kini putrinya serikat di mangsa, Megawati Soekarno Putri, telusuri sejarah teruskan. Perjuangan Bapak Tercinta Jangan salah pilih kalau memilih Presiden Putri Sang Proklamator Jangan salah pilih bila memilih Presiden Megawati Soekarno Putri Sedih dan sengsara jeritan anak negeri ada dalam detak jantung mega Sendu dan kelabu derita rakyat sengsara Ada dalam detak jantung mega